Saya tanya dulu sebentar sang debater ya, kamu dengar nggak di sini, hmm. orang semuanya, ya? oras dengar nggak orang Jadi kamu ini jangan ini satu hal ya, anak debater ya, jangan kamu sekali-sekali ribut-ribut dengan dana-dana untuk avokat ya. Kamu tahu sendiri seberapa. Siapa aku... yang bicara ini? Eh, hey, siapa yang bicara? Ya. Ayah. Kenapa kau bicara utara barat? Siapa yang ribut mengenai dana-dana? Oh, dari, kau gak ada. Dari, cabut aku, dari, dari, muncung dari, dari, kau. Eh, Meskipun muncul. kau abangku, muncung kau, jangan bicara ya. Goblok! Tua dari, kau, tua-tua bodoh. Bego. Bego. Bego. Bego. Bego. bego, bego, tua tolo. Oh, kita... jadi, jadi, uh, apa sih? Ah, uh. saya tanya dulu sebentar, sang debater ya. Kamu dengar gak di sini? Hmm. Oras, semuanya ya? Oras dengar orang-orang jadi kamu ini jangan ini satu hal ya anak debater ya. jangan kamu sekali-sekali ribut ribut dengan dana-dana untuk avokat ya kamu tahu sendiri seberapa siapa yang bicara ber... ini Eh hey, siapa yang bicara ya. Oh, ya. kenapa kau bicara tebarat siapa yang ribut mengenai dana-dana Oh dari tak tari, kau nggak ada tari, cabut aku lari dari muncung kau Meskipun e, e, e. kau abangku muncung kau jangan bicara ya. Goblok. Dari, tua, dari, tua kau tua-tua bodoh. Bego, bego bego. Tua tolong. Munang-munang oi oi agoy. Kok jadi jadi apa sih ah. Enggak bodohlah istana.